Aku salah, apa ku tak paham cinta? Bolehkah kau jelaskan dulu mengapa ku rasa? Jauh berbeda Bukan seperti saat pertama Bila salah beri pun cukup Jangan lantas pergi Masih ingin cintamu Ajari aku apapun kamu mau Asal jangan tentang bagaimana Ku harus hidup tanpa Apa ada dia Hingga kau melupa Akulah yang selalu setia Bila salah beri maaf suku Jangan lantas pergi tinggalkan ku ku masih cinta kamu ajari aku Ku harus hidup tanpa kamu ku rindu seperti kala kita berjalan perlu cinta ku ingin cinta salah, beri maaf untukku Jangan lantas pergi, tinggalkanku Ku masih ingin cintamu, ajari aku